Sebuah video viral di media sosial Instagram memperlihatkan seekor harimau mengejar pengendara motor. Video ini pertama kali dibagikan oleh akun Dan. Awalnya, video ini hanya memperlihatkan pemandangan sekitar berupa hutan yang dilewati oleh dua orang dalam video tersebut. Satu orang berkendara sementara satu orang lainnya yang membonceng tengah mengabadikan pemandangan sekitar. Terdengar keduanya berbincang-bincang singkat hingga akhirnya pria pembonceng terdengar berteriak-teriak. Ternyata pria tersebut melihat seekor harimau tengah berlari dari arah hutan. gerinya lagi sang harimau seolah berlari untuk mengejar kedua pria yang tengah melintas tersebut. Pria pembonceng terdengar terus berteriak ketakutan sementara pengendara motor terlihat mengendari motornya lebih kencang setelah melihat harimau tersebut. Dan untungnya, kedua pria tersebut berhasil meloloskan diri dari kejaran harimau. Setelah tak berhasil mengejar pengendara motor, harimau tersebut tampak berlari ke sisi lain hutan. Diketahui, kejadian ini terjadi di Jalan Raya Pulpoli Sultan Badri, wilayah Kerala, India Selatan. Video tersebut ternyata direkam oleh aparat penjaga hutan yang ternyata tengah menyelidiki laporan warga. Dan sudah banyak warga yang melapor soal harimau yang sering tiba-tiba muncul dari hutan dan mengejar mereka. Rupanya kabar ini bukan merupakan isapan jempol belaka, sebab sang penjaga hutan ternyata juga mengalaminya sendiri. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Sebuah video harimau dengan kondisi kurus viral. official wisata Maharani Zoo dan Goa menyatakan bahwa harimau dalam kondisi sehat. Ketika dikonfirmasi, tempat wisata Maharani Zoo dan Goa membenarkan harimau yang ada dalam video viral tersebut berada di Maharani Zoo. Tunggu klarifikasi dari kami ya, akan ada klarifikasi dari dokter dan BKSDA, kata salah satu petugas. Dalam video tersebut harimau dalam keadaan sehat. Maharani zoo dan Goa tetap memberi nutrisi setiap hari seperti biasanya. Kemudian untuk menjaga naluri liarnya, pihaknya memberikan 5-6 kg daging dan ayam hidup seminggu sekali. Langkah ini sesuai standar nutrisi satwa dan tidak ada pengurangan jumlah porsinya. Usia harimau dalam video bernama Baksi adalah 14 tahun. Sedangkan ketika kondisi usia tua, pastinya metabolisme tubuh tidak seperti yang mudah, katanya. Ia mengungkapkan usia maksimal harimau Sumatera di alam hingga 15 tahun dan di penangkaran maksimal 20 tahun. Selama berada di Maharani Zoo, Baksi sudah berhasil membuahi tiga ekor betina. Tahukah kalian sob, di alam liar sendiri harimau biasanya memakan sebanyak dua kali lipat dari berat tubuhnya loh. Namun akibat mereknya perburuan liar satwa di hutan, akhirnya mangsa untuk diburu oleh si raja hutan ini semakin hari semakin berkurang.